Bayarannya dari mana? Bayarannya dari mana? Dari Mama ya. Aman ya. Ketemu bayar. Izin, Bang. Iya, Bang. Baru sempat bang full nih yang Mas Lala. Ya? Itu lagi bikin tuh. Nah, itu abangnya lagi bikin lu. Wih. Di. Oh, esem. <laughs> lagi lagi bikin tuh. Lui. Lui. Gorengan ya? Gorengan guys. Ini okay. udah habis semua. Wih, di. alhamdulillah. Alhamdulillah, abang, ya. Oke, okay. alhamdulillah udah habis ya. yang ada di desa tambang Mas ini hari kedua guys wah ini dia taman ya guys kebetulan ini hari kedua ya hari kemarin gak bisa liput ya dikarenakan uh, apa namanya full hujan ya dan untuk medannya gak bisa jalan ya nah, kita akan review kuliner ya yang ada di pasaran pasangan berusin guys oke okay, kita lanjut Guys, inilah kondisi pasar beduk yang ada di Desa Tama Mas. Ya, saya. wah, itu antusias keluarga Ya, nah, ini dia, guys. Ini hari kedua, ya, guys. Ya, wah, ini pasar sore yang ada di Desa Tama Mas, spesial Ramadan. Beuh. Oke, kita lanjut ke kulinernya, guys. Ya, ambil jalan, guys nah ini kondisi pasar beduknya ya oh, ada izin mbak ya ada kue keringan berburu takjil di desa Tama Mas Yesuidi, yes. wah iya izin mbak wah Oke lanjut di sini berbagai macam es guys widi uh. izin pak ya hmm, oke okay. widi sorry bang lawa lawa izin bu wih silau banget guys nah ini uh, hari kedua ya guys ya kemarin gak bisa ngonten dikarenakan hujan kondisi seperti ini guys tanah jadi ya agak becek nah ini salah satu kulinerannya es segar guys izin mas udi yeah, ya pasar bentuk atau pasar ramadannya ada di desa Tamamas Kabupaten Merangin. Nah seperti ini guys Nah ini berburu takjil di desa Tamawas. Aneka sayur dan es buah. Uy. ini berbagai macam uh, takjil ya. Uy, udah habis tapi. <laughs> Abang telat tadi oke. Okay. Widi, dan nyari apa nih? Oh, es jeruk apa? Es campur ya, es campur. Oke. Okay. Siap. Lanjut ya. Thank you. Widi udah habis semua. Widi, alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak ya. Oke, okay. alhamdulillah udah habis ya. Oke, okay, alhamdulillah. dengan Mbak Dewi. Oke, kita lanjut lagi. Wow, wow ini sate Padang, <tuk> Pak Wals. Martabak. Wah, wow, ini Martabak. Suwidis. Izin, Bu, ya? Okay. Sate Kacang. Wow gak lagi bakar ya Enggak ya Ini ya, pecel nih ya. bu ini <sukai> pecel izin bu gua? gua izin bu ya izin <mintasik> bu nggak ada nanti lapar bapaknya aja ini apa nih kue ya kue guys Kita lanjut. Nih, sayuran sayur sayuran sayur-sayuran ini seperti macam kulineran. Hmm. Oke, so, kita lanjut ke hutan lagi. Wah, ini ada istapu ya. Ini bah. Oh iya, Bapak-bapak waktu itu ya oh, Iya, istapu nya bapak waktu itu. wah oh, itu banyak. Hai, hai, hai, Gorengan. Jeeze. Guys, ini full makanan ya Ini lokasinya ada di Desa hai, hai, Pamenang Selatan, Kabupaten hai, guys hai, hai, hai, buka puasa atau pasar hai, yang hari kedua ya. Hari pertama kemarin hujan hai, ya sehingga tanahnya